Pada kesempatan kali ini Saya mau mendonor Sel ratu Kepada Kota yang tidak ada ratunya Jadi kota yang bawah itu Setelah pecah koloni Bisa dicek Ternyata tidak ada ratunya Untuk kurang kontrol akhirnya koloni pecah setelah pecah ternyata yang ditinggal tidak ada ratunya jadi kita mencari sel ratu pada kotak yang mau pecah koloni kita coba buka kotak yang ini kotak yang ini ternyata juga ratunya mati jadi ini Koloni ini membuat sel ratu untuk mengganti ratu yang mati. Sekarang, kita angkat sisirannya. Kita cari sel ratunya. Ini ada sel ratu ini satu. Ini satu, terus yang ini satu lagi. Hmm. Tapi saya mau mengambil satu saja. Yang ini nah, kita ambil satu, salah satu. Nah ini sudah tertutup tinggal menunggu menetas kita kembalikan lagi Sekarang kita lihat koloni yang mau kita donor, hal ratu. ini kotaknya tadi saya cek sama saya kurangi lebah jantannya ini kita buka dulu kotaknya ini ini karena kurang pengecekan ini ternyata koloni pecah tidak ketahuan sekarang kita tempel dulu cara tapi saya cek sampai lama ternyata enggak ada ratunya yang ada itu keruan banyak sekali. Kita tempel dulu salah satunya nih. ini kita tempel di sini. Kita panasin sedikit pakai api. Ya. Sekarang kita pasang ke tempatnya. Ya, ini sel telah ditempel, kita pasang ke kotaknya. Dengan kita donor sel ratu, semoga bisa menetas dengan sempurna dan koloni bisa aktif kembali. Nanti kita cek kira-kira 10 hari apakah ratu sudah menetas atau belum sekarang kita tutup Ya, demikian cara kita mendonor sel ratu pada koloni yang ratunya tidak ada. Terima kasih banyak.